apa nih? Oh, Oke. Yeah. Apa nih? Oh invite. Oke, okay, bentar. Apa nih? If you receive any unexpected errors or crash, please verify integrity, integrity of your game file. Integrity of your game files, Tunggu. Come on. mana nih ayo abar tepon oke okay, loading abar abare ware oke oke start game let's go to the baker boys Go go go Three. Oh ada warning-warning ini One Iya Soalnya masih tahap early access Game baru Oh anjing Panteng Gue ini mana? Gak tahu. Bisa loh ya mungkin Kok aku gila co Realistis sekali guys ya Jo Kamu kemana Jo? Apaan? Kok aku sendiri. Oh, ini Jo? Jo Ah mau sendiri juga Halo Oke. Apa ini? Apa? Jojo, Jojo, lihat sini aja Baca entar dulu. Hah? Date. Dead... Oh, dating. Astagfirullahaladzim tetap. Jojo, dating. Mana status skip? Chat-u, chat-u. Chat drum? Eh, uh, eh, uh, eh. Uh. Pencet, eh. Uh. Hmm? Eh, eh, kenapa? Pencet, eh. Uh. Oh, ini. Iya, kayak bisa apa? Kayak PUBG gitu loh. Iya. Yeah. Walaupun. boleh. he. Fix. Eh, aku kelihatan miring-miring enggak? -miring Atau kamera doang ya? Iya, kamera doang. Yeah, ya, sih Entar lah. Entar aku Wih, atur fuck, quality dulu. Lah. Loh. Oh, malah keluar. Lah <laughs> kau keluar ya, keluar bareng <laughs> anjing. anjing. anjing. Aku lancar-lancar aja sih. Dating kalau interact, twist. Kalau interact pencet klik kiri kan ya. Interact mungkin. Ini gambarnya hmm. emang nggak bisa diinterak. Joko gimana mana, Joko? gak bisa, gak tahu, kau main anjing? aku mana tadi yang shift buat lari jauh, iya shift lari, udah basic banget. eh gak ada saya entreh? jual, jual, kamu mana? Jo. kau mana? tempat jo. tadi loh? apa tempat tadi ya? tante wait wait, mana? nah, nah <laughs> tadi. tak bentar aku coba lihat apa sih namanya kontrol entar sprint interact F use item oh ini gambarnya bisa di diinteract iya pencet F nggak ada tombol sih eh show card shocker apaan oh oi kita ada kartu kayak apa ya ID card gitu cerah buat cerah apa jat C C kau lihat itu di komen anjing eh di komen di controls Kok aku gak bisa lihat, Pencet ya cok! Iya kartunya aku gak bisa ngeliat, dia nunjukin aja Coba aku mau left Ayo Jo, jalan Jo! Oh takut Sahabar dulu sih gak? Ayo, ayo sih. sih. Coba aku mau lihat, aku mau Tidak. lihat. Tunjukin kartu ya? Noce! Nah, gak bisa apa? Wih Apa? Ya, gak bisa, boring gue Ayo, ayo jalan Tarik mana lagi? Marau. Kebiasaan main background tidak tahu kemana. Sabar ini harusnya ada cool gak sih? Ada panah ya. mungkin kita disuruh suara harus perbaiki sesuatu. Terus ada yang ngejar kita nanti. hati-hati mau ada perbaikan suatu. Tadi ada gambar-gambaran hijau. Kamu kemana cuy? Mana ya? Coba coba coba. Toh, Gali sih kalau kayak labirin gini Wah, backroom moment Coba yang gelap-gelap Yang gelap-gelap kayak ada clue deh Itu clue-nya itu yang digambar tadinya Wow, setahun ya Allah loh. iya bangga Gue tepuk Coba lah Gerakan kok tuh eh? ya, kayak apa Gerakan kok tuh kayak Kau lari Tiba-tiba Kau lantari sama, co. Baik, <laughs> nah, hey, men. Aku main pas mau nggak gini. <laughs> belum bentar bentar. belum ketemu sama monster. Ini, juga Apa, aja? Oh, ini nih. Tangga-tangga. Dap-dap. Tangga-dap. Oh, Bineri tangga. Ini buruk. Lihat. Oh, kita bisa capek, yuk, Kalau lari terus. iyalah, Wih, luas banget, Joe. Oh, ini lah. Ini Dap-dap. Kita kumpulin ini. Iya, buat... kita kan harus. Oh, itu nah, Joe. Tangganya, Joe. Sabar ini. Apa gelap, anjing? Ayo, sini, Joe. Sabar, woy Tuh tuh, tuh ada lagi Coba kok Ntar Ini diapain nih? F eh. Woy Oh iyo iyo. Langsung langsung Langsung Oh ambil kunci, ada kunci cok Hah? Ada Konci. kunci encing Noh Eh Ambil gimana saat? fuck man. Hah gimana? Ini cara naiknya gimana gak cok? F bodoh Kan mencet interact Eh udah bisa lagi Mana? gak bisa. Oh, berarti cuma sekali. Aku tadi itu kan ada animasi naik tangga, terus di atasnya tuh ada kunci gitu. Eh. eh jo. <laughs> jo. Bang, aku ke Tunggu, tunggu. Join lagi, join lagi, tunggu. Yo. Sabar, sabar, chat. Anuin di chat dulu bisa kok. Tunggu, mana chat. What the fuck, man. Waduh, Jo. Sabernya dulu, Boy. Jo. Saya sedang Awas sabar. sabar. Oh, saya takut. Join juga. game nggak bisa anjing. Enggak bisa. Pulang dari awal kayak. Waduh, yoi lah. Pulang Oh, iya kali lengkap. Oh, ada kunci? Enggak. Oh, Bocoran buat kunci. Ah, kan? nah, ya, itu kan ada animasi naik tangga terus satu kunci kan. Yo ya, ya, itu. Eh ke depan kayaknya. Berarti kau sekarang yang pegang kunci. Yoi. Berarti kita cari ventilasi tadi soalnya di kertasnya. Exitnya tuh ventilasi, Cok. Wah berarti udah ada monsternya. Kan? Mungkin dari tadi udah ada kali. Takut gua Aduh, takut. Ke mana? Oh, ini. Takut gua. Ke mana, Cok? Hey, ujung ujung tak Sini, Cok. Ya, ah, ke mana? Ke mana, ke mana? Oke, oke. Tak ikutin. Aduh, bunyi agak tenang banget. Ya, kayak emang seorang lampu yang ini. Cuy, gini. Yeah. kayak kipas angin, tau Waduh, luas banget, namanya lebih Hmm, mana ya, cok? <tuk> woi, <Weh>, woi, <weh>, anjing <tuk> ngeleng ngeleng ngeleng ngeleng ngeleng woi, Kue jalan sendiri gua cek Engga Ini nih sama hey, apa-apa ya. sentar Ini apa nih? Mbak baru ya Apa nih? Oh, Wah ada pintu ada pintu Oh ini ini ini Ada pintu pintu pintu Coba lah coba Aman sepertinya gisah Takut amat bang oh, Bisa bisa Eh? Masa Loh Hin, Hint Or, Hint Hint Hint Hint Hint Hint Hint Hint Loh loh loh <laughs>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 scene -nya kayak gitu loh, ngagetin scene Sama, Cok. Kok lebih Pala, luas ini dia. Kita kan nyari tangga ke atas sih. Ya? Iya. Tapi gede wat Terlalu gede. Eh. luas, cuy. Anjay. Duh Mana saya ya? takut. Mama, aku takut. <tik> <tik> <tik> aktif eh. belum enggak sih? Eh, apa tuh? Eh. <tik> Eh. Wih. Oh, ju lari ju. Lari lari lari. Sini ju sini ju. Ju ju ju sini ju. Saat kala oh. dan ceritakan masuk bodoh. Masuk bodoh. Ih. Minggir gua, C. Anjing. The... Hihihi Hih. <laughs> Anjing, apaan itu, gua, C? Ayo lo, ayo lo. Ah. apa nih. Hilang, C. Gelap, cok, gelap. Angan ini, ken, gelap ah, takut saya. Gak bisa masuk, anjing tunggu tuh iya. ini kita takut saya. Ayo, oh, iya. jadi gak malu. Ayo, aku yang ngapain di sana? Oh, okay. Kirain aku kalo keluar boy. Aduh, gelap banget ya. Maju ini memang game horror. Malu, <laughs> duluan, duluan. Wih, nah, nah, aku duluan, aku duluan. Wih, wih, wih, wih. Ini masih, masih di. Iya, ini nih, ini tak kawal nih. <laughs> Ya takut juga. Oh lodi. Lo. Oh lodi. Teleport aja. Lo oh, oh, gitu ya takut. Kita berhasil. Anjing. Yeah. Lo ke stack dua dong. Mudah kali cow. Oh. Kita berhasil jo. Oh berarti emang harus jatuh ya? Nggak tahu. Aduh jo. Kalo bisa om. C o. Purna. Ini sini jo. Gatau sih bukan Ini kali Ini yang FF Hah? Pencet F atau apa dah? Ini buat apa ah, cok? Verifikasi data, what the heck man Oh Jo, sini Jo Gepan Oh check everyone's ID, don't trust them Waduh Waduh Waduh Sus. Waduh Sus Coba Mana coba, kopecc Kopecc, kopecc Mana nih pecet, pecet sak? Ini udah. Oke oke. Kue kue. Lah aku jelas lah ini. Oh, waduh. Oke okay, aman Sus okay, banget. Okay. Mana oh, eh, iya, nih? Wah oh ada kode nih Jo. Ini kodenya buat dimasukin nanti. Oh iya Merah kuning hijau oh, ya. Lanjut kita eksploit. Ini ada pintu-pintu sini loh. Aduh takut saya aja Waduh Eh anjing Kepencet dua kali WUH Mobil saya semua ini Tutup lagi ah? Tunggak Kalau ini sama aja aja tapi, tapi ceritanya gimana mobilnya muat masuk sini ya? Tidak tahu. Apa nih? Hayat, coba ke sini Gak ada apa-apa dah. Gak ada apa-apa Ini kosong, gak ada apa-apa sih kantor cuy woy ada, ada susu den kau oh, iya dong. susu almond almond ga susu Mingi, minum minum itu aja sesuatu aja, senter <tuk> woy senter cuy akhirnya woy oh, ya waduh oh, iya. kok ada dak enggak enggak ada luis koi ayo jalan koi mandu yakin koh mandi sebelah buka anjing risik banget lu suaranya namanya game horror, nggak ada barang apa? Nah itu nangfresh lah doi iya berdua berarti. Almond lagi. Mana uh, fresh Oh. Uh, itu cok co ah, Gimana caranya? Cara pakai? Sevak, pencet, klik kiri. Gak bisa. Okay. Eh malah pakai almond mil. <laughs> nya apa pakai. namanya? Slot, slot slot Inventory satu dua tiga kayak biasa. Huh? Alhamdulillah. Ah ya, perasa nggak makan. Tunggu Jo. Nggak bisa. Hihi. Set. Keriuangnya. Sabar dong. Maaf. Ini apa Bawang yang Nggak bisa pakai. Nggak okay. bisa. Abis aja. Ini ini masuk ruang. Wah gede lagi. Coba coba coba. Tutup dulu. Aning, Oke, eh, cek lagi. Mobil. Woi, anjing. Apa ini, May? Apa Uy, ini Lambo? Ini bukan ini. Enggak tahu. Enggak tahu mobil saya. Ini apa ini? cocok sih, sih. ada pintu lagi nih. Uh, ngeri banget sama oh, almond Almon mon buat apa sih ya? <laughs> buat diminum Haus kali, padahal gak ada kayak eh. meteran kalau lagi lapar atau gimana. Woi, panjang. Nanti barebar. Ya, gak bisa cermin. Belum, eh udah nying. Ada ventilasi, mau nyoba gak? Di sana? Hah? hanya itu tempat kita masuk ya? Gak tau. Coba aja. Coba-coba. Ayo duluan. gak bisa anjay luar nah, biasa, biasa lah gimana ini top document gak tau kode gak ada kita dikasih petunjuk iya gak ada biarlah gak usah gak usah gak sama cek apa apa takut gak coba soal. ayo joss gak usah lo hey. uh. hey. Loh Loh kok kok kok bisa kok bisa aja sumpah ini kok bisa bener ya wtf men kok mencet apa? aku mencet garis miring doang dari kiri ke kanan garis miring gitu wtf Oke. bisa be, bener ya? do be ready? A atau, atau enggak dari awal emang gak ada password tertentu iya, yeah. terus keliling-keliling buat apa nyari almon gitu. oh ini mungkin baru aslinya aja do ready jo? you first Oke, ready. oke, oke, oke, oke, ini oke, Belwi dong. Ini AI nih. drink almond water, drink almond water. Cok, so, oi dap, dapah, coba drink almond water. Anjing, udah <laughs> dibun. Tidak ada mati mati. Oh. Anjing itu gimana oh, cara oh. kok kan tadi baru baru apa? Ngomong kan ada ada oh. orang itu di, di depan sana, hati-hati ya. Terilah kok. Aku megang almond. Anjing saya yang hilang, bangsat. Dia tiba-tiba aja dia dari lari. Kau, aku sini, kau. Juh, tar, ada apa sih niko? Jo saya tergugah aja. Karena ada hilang bodoh. Ini Jo ada Anjing. ruangan Jo, Jo Jo. jo. Weiss tutup Peace tutup cool. tutup kebiasa aku aja kok oh, ini ada? aku ambil aku ambil aku coba cari satu lagi beneran nah ini aja kenapa ini? gak ada ini kan? nah. tak ada kosong kok kosong? astaviro iya eh. cari yuk cari flashlight. Oh, alamun water pun tak ada kita balik lagi ke room itu aja kalau lagi dikejar itu ada ya room kalau... lagi di depan kita aku lihat belakang ya ini... aku lihat ini belakang kita woi kalau kita masuk ke elevator ya bisa mana Jeng kalau... kalau dia udah mepet di jalan keluar gak bisa kemana-mana kita bungo doang tunggu aja kita capek wah wow, tuh tuh tuh tuh lari lari, lari. Lari-lari-lari-lari Aduh bisa capek lagi sih ya Aji Juh ke dalam pintu sini Juh Juh ke ruangan cok. Juh Wih mana? Gua lagi ngegocek gua, gua lagi lari Gua lagi lari cok. Wah sintil-sintil Saat ku bermimpi dapet kena gue mati cok ayo lupa aku bilang mutar kayak gimana gitu tepuk main pengen ngegocek tapi mati siapa itu? udah si ngomong si aning lah coy oh bener tak kita, apa? tak awasin nih Mantai Wah apa nih? Apa tuh? Duh, kunci Butuh kunci Harus ada penggok kan? Kunci. Itu tuh, itu kunci bodoh Nah, itu tuh, tuh tuh Nah, nice Langsung, langsung kok Langsung cabut kok Eh, itu ada kunci. kunci lagi co Berarti ada kunci lebih anjir cabut-cabut. Oh, waduh itu yuk ya. Uh, oh, ada banyak dong. Dua lagi. Cok cok cok. No. Sampaiin Dua kunci lagi. hehehe heh semua. Itu itu dia. Hii. No. Sabar-sabar, santai-santai. Keep column, keep column. Kolom Scott anjing gak bisa sembunyi lagi. Oke, okay, udah deh. Woh mm -hmm. tuh, tuh, tuh. cokpit deh. Aku udah ngeliat ruangan lain. Si anjing melototin itu alasan apa? Ruangan lain, nah, yaudah. Tak awasin. Mana mana dia berusaha, ya, nah, dia berusaha. Nah, cari-cari pintu, cari-cari pintu. Tuh belakang kau ada pintu toh? Kue mati di sana. Iya mati. Iya itu nih. open pendedur. Cuy, itu kan situ Meja. Wanjing tahu dia. Gak apa, oh, kau bisa buka pintu dia Gak lulus tanya kali, Gak bisa <laughs> buka pintu. Kadojo satu nu no. pasti itu di sana tuh. Oh itu ada lemari lagi kok bro. Hmm. Oh itu tutup anjing. Nah, nah. oh balik balik balik. Dalam nah, menit saya. Bisa tuh bisa tuh, Udah ada dua. Let's go. You can do it. Just do it. Make your dreams come true. Ini nunggu dia lewat sana dia muncul di depan itu loh. jalan lurus ke situ, depan kau itu. Oh. kan? hampir kenapa? Oke, oke. Seperti Osh, horor pada umumnya. Dia cantik. Oke. Nih, mana deh? Kok gak kelihatan anjing? Ih, benar. Gak kelihatan gua spectate tuh gak bisa third person, eh third person. Gak bisa first person. Tuh. Eh, enggak bisa first person. Eh, third person deh. Ya eh, enggak tahu udah lupa. Udah balik gue -balik. Langsung lari, bisa bisa. Enggak. <susuk> Langsung lari bisa, Cok iya iya Ah, nah iya tutup yey yey gilong ah nyeng seneng deh gilong <laughs> f**k place let me out let me out oh putar kunci kuncian cok iya sih? nah iya puter dulu nah iya bener, bener ayo ujir harus kombinasi dong eh? kombinasi kombinasi oh fuck. Um. Gak apa, gak bakal masuk deh, cowok. Gak bisa masuk deh. Tenang aja. Kamu tinggal satu, pecahin apa? Satu. Misteri eh, tadi. Misteri apa? Teka-teki. Aduh durasi, ya. aduh durasi. Kalian, langsung Cuma masuk ya, kalau nah, gitu. Okay. Kayaknya pintunya kok otomatis kebuka deh. Gak harus enggak, enggak. Ada durasinya. Nice, nah, nice. Nah ini gue mati dong, oh enggak, hidup ya. Jo, Jo. Ichi <tuk> Dava, nice. Oke okay, oke, <okay>. kita lanjut. Oh, <tuk> ketakutin. <tuk> <tuk> ada, ada flashlight eh, sih, sialan. Gak apa, ada saya. Palu bang, palu bang. Kamu kan supur. Biasanya round pertama nih, enggak kati. Ya? Ini ini ada alumni. sama wow, center center. Kurasnya okay. mau kencing loh. Minum minum aja. Bentar-bentar. Iya ya deh. Aduh masih gitu. di sini. Ii. Ya? Ih. nyala belum? Oh ida nyala tuh. Ini ada rumah eh, ya mas. Gak ada kertas peringatan loh. Gak ada kosong cok ada ke bawah ah ke bawah? ada yang ini, ini jir jangan bilang ada hantu ya nih hantu monster apa nih? aman aman cok ke kiri dulu ini ada pintu ada pintu ini ada pintu kosong. lagi kosong ada, ada isi disitu Sempit-sempit ya? Anjir! Jo? Saya sudah dalam J, mati. Dalam. Saya mati bang Sama Tapi kok Tapi kok Kok aku aku gambar pintu? Hidup, kok? Aku jadi pintu eh. Aku jadi kayak bayang Wah, hitam Aku, aku masih enggak... hidup Masih hidup ya kok? Iya ini kau. Yang buka pintu ini. Iya. Jir Aku tadi tuh pas dia datang tuh, dia nyerang aku, tapi aku sambil muka pintu itu. Jujuh, aduh, aduh aku takutnya. Ke aku, aku yang diserang, Cok? So, kenapa kau juga diserang? Iya. Itu dia di dalam dalam pin, dalam ruangan itu, ya? Enggak. Enggak turun dia tadi. Jujuh, takut aku Juh. Aduh, aduh, aduh. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. Nah, this is too much, too much. Nah, nah. fuck this game, fuck this. <laughs> I'm scared.